Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Channel Indonesia Kamera. Oke. Okay. Kali ini ada yang beda. Kenapa ada yang beda? Karena yang membawakan materinya kali ini bukan Mas lagi, Tapi ada anggota baru yaitu saya sebagai admin Indonesia Kamera. Oke, okay, perkenalkan nama saya Aisyah. Di sini saya akan membawakan materi tentang continuous self timer. Kontennya self timer di kamera Canon 1200D dari komentarnya Rian Agung. Oke, okay. Bang Tutorial, kontennya self timer Canon 600D dong. Oke, okay, tapi di sini kamera Canon 600D-nya masih di Jadi kita pakai tutorial dari Canon 1200D. Sebenarnya settingan Continue self timer dari Canon 1200D 600D sama 700D itu sama aja. Karena mungkin... Tapi um, Beda tata-tata gitu aja Oke okay, so sebelum kita mulai Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa kunjungi Sosial media Indonesia Kamera Instagram Youtube Facebook Yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Dan yang belum follow sosial media kita Silahkan follow karena di Indonesia kamera nggak cuman um, ada persewaan kamera nggak cuman ada foto studio yang bikin menarik adalah promo-promo setiap bulannya ada promo awal bulan dan akhir bulan kalian cuma bayar 50% aja dan ada juga promo event dan promo saat kalian ulang tahun kalian bisa dapetin voucher 200.000 untuk sewa dan foto studio di Indonesia kamera Oke okay, biar nggak lama-lama langsung kita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 untuk continuous self timer, ini sudah dinyalakan. Terus tampilannya seperti ini. Di sini ada auto white balance. Di sini ada ISO, ada diafragma, ada ada ISO, diafragma, ada shutter speed. Terus di sini untuk efeknya. Di sini untuk yang auto sebelum kita pilih kita tekan key dulu di sini untuk pindahnya seperti ini ya yang mau kita pakai kali ini continue self nya di continue shooting kelihatan ya continue shooting kita klik tombol tengah ini yang set oke maaf nah di sini ada pilihannya di sini ada single shooting ada continue shooting ini yang tanpa timer, ya. Yang tanpa timer seperti ini nanti kita jepret satu kali, udah beberapa kali tangkapannya. Oke, kita ulangi lagi di sini. Terus, ini ada yang self-timer, ini cuman buat timer aja. Kalau yang ini ada self-timer, tuh, second. Nah, yang mau kita pakai yang ini, self timer continuous. Di sini ada bilannya berapa detik? Karena nggak mungkin juga kalau 2 jam, 5 jam gitu kan, terlalu lama. Menunggu itu udah lama, mau dilama-lamain juga. Oke, okay, kita pakai 2 second aja. Sudah, langsung kita coba. kelihatan enggak sih kita pindah ke layarnya aja deh ya seperti ini Jadi, kayak gitu ya. Jadi, hasilnya ada beberapa tangkapan, dan buat kalian yang pengen foto bareng atau foto sendiri, pengen beberapa tangkapan, bisa langsung pakai continue soft timer ini. Oke, kalau mau lebih lama, bisa pakai yang 10 detik. Itu lama banget. Lamanya kayak nunggu kepastian. Terus di sini kalau yang self timer 2 second bisa langsung aja ditekan di sini. Nah, ini yang cuman satu jepretan. Dan kalau cuma diperlukan dua detik aja. Terus di sini kalau buat self timernya ya. Oke. Di sini kita tunggu selama 10 detik. Nanti dia akan ngajibet. Oke. Okay. Di sini untuk yang continuous shooting. Jadi continuous shooting ini tanpa timer. Jadi kita langsung jepret aja di sini. Itu kalau kita tekan lama ya. Kalau tekan satu kali dia sama aja oke okay. okay, teman-teman seperti itu tadi tutorialnya buat kak Rian Agung semoga bisa membantu ya dan mohon maaf karena kamera Canon 600D nya masih disewa jadi kita pakai tutorial di 1200D tapi sebenarnya itu sama aja di Canon 1200D sama di 600D itu um, settingnya itu sama aja Tempatnya buat set continue self timernya, karena hampir sama ya. Mungkin atau letaknya yang beda, tapi tombol tombolnya hampir sama kok untuk self timernya, buat cepatnya di sini. Dan jangan lupa kalau kalian mau pakai, mau coba, dilepas dulu tutup lensanya, tekan tombol power dulu. Karena kalau nggak ditekan, ya gimana caranya kalian buat nyoba? Dan dipastikan untuk baterainya Yang full ya Karena kalau baterainya nggak full Nanti kalian malah Kurang Puas gitu pakainya Baru mau pakai satu menit udah habis Sayang banget sih ya, ya Sayang banget aku sama kamu Oke kalau sudah langsung kita matikan aja Jangan lupa lensanya juga ditutup Buat kalian Kalau mau simpan kamera jangan lupa baterainya itu dilepas kenapa baterainya harus dilepas dan juga memorinya pertama biar lebih awet juga kedua supaya layar kalian itu nggak fitnet jadi kalau baterainya disimpan berhari-hari di kamera bisa menimbulkan fitnet juga Tadi tutorialnya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dian Agung ya dan mohon maaf banget karena kamera Canon 600D nya itu masih disewa, jadi um, terpaksa kita pakai yang 1200D, karena kalau nunggu buat besok-besok basuh itu terlalu lama gitu, menunggu kepastian aja udah lama, ya kan mohon maaf ya Kak, karena udah terlalu lama menunggu kepastian dari kita oke, jadi buat kalian yang ada pertanyaan bisa juga komen di kolom komentar dan jangan lupa like video kita kalau kalian suka yang nggak suka lewatin aja dan buat kalian yang suka sama channel Indonesia kamera jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapetin um, notifikasi video kita yang baru oke terima kasih sekian dari video kita kali ini saya Aisyah pamit undur diri mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kalian bisa benerin salam sahabat fotografi, videografi, dan kamera merah salam saudara, bye bye